Keriuhan keras meletus dari seluruh darkness square pada saat ini. Para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Suan Utara tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sementara guncangan hebat muncul di wajah mereka. Hanya waktu yang singkat telah berlalu. Namun kedua tetua tahap reinkarnasi telah dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Kalimat ini diulang di hati banyak orang. Banyak mata kaget melihat kedewa petir seperti lindung di tengah-tengah latar petir di langit. Siapa sebenarnya dia? Dari mana dia muncul, memikirkan bahwa dia telah mencapai tingkat yang menakutkan di langit. Lindong menatap dua orang di lubang besar dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara lemah, "Apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk mengulangi kata-kata yang aku katakan sebelumnya?" Kali ini, seluruh tempat benar-benar sunyi, bahkan para tetua dari dewan tetua telah menutup mulut mereka. Selain para tetua yang paling keras menentang Kintan, mata yang lain berkedip-kedip dengan pikiran. Kakak Kintan ini, yang muncul entah dari mana, jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka menyinggung dia, kemungkinan tidak ada orang di sini yang bisa menghentikannya. Di atas altar, kegembiraan terungkap di mata para ahli dari Darkness Judgment Hall. Kedua tetua itu adalah kartu truf dewan tetua. Jika bahkan mereka tidak ada gunanya, kemungkinan Dewan Tetua tidak akan lagi berani bertarung melawan penguasa istana. Dua tua-tua di dalam lubang yang dalam meludahkan seteguk darah, wajah tua mereka menjadi lebih pucat. Jelas bahwa mereka menderita luka yang agak serius karena serangan ganas Lindong. Kamu, kedua tetua agung mengertakkan gigi dan memandang King Tan di atas altar ketika mereka dengan tegas berkata, ini adalah urusan internal istana kegelapan kita. Namun, kamu melibatkan orang luar untuk tujuan kamu sendiri. Bagaimana orang bisa menerima kamu sebagai penguasa istana? King Tan tersenyum ketika dia mendengar ini dan menjawab, Grand tua-tua, kata-kata ini memang diucapkan dengan baik. Namun, ketika kamu telah mencoba untuk menekan aku lebih awal, apakah ada di antara kamu yang mengingat status kamu? Senioritasmu bahkan lebih tinggi dari tuanku. Namun, Lihat saja tindakan kamu sebelumnya. Petik dua, "Kintan bukan lagi gadis kecil yang dimanjakan saat itu." Kata-katanya yang tajam tidak hanya menyebabkan ekspresi kedua tetua menjadi pucat, tetapi bahkan berbagai pemimpin di alun-alun yang tetap netral. Untuk diam-diam menganggukkan kepala mereka, keduanya tidak tahu arti rasa malu ketika mereka memanfaatkan usia mereka untuk menggertak orang lain sebelumnya, namun. Mereka segera mengemukakan masalah ini saat mereka menderita kerugian. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa semua orang yang hadir adalah orang buta? Aku awalnya tidak bisa diganggu dengan urusan istana kegelapan kamu. Namun, Kingtan adalah yang pertama bagi adik perempuanku sebelum dia menjadi penguasa istana dari Darkness Palace-mu. Karena kalian semua menggertaknya, sebagai kakak laki-lakinya, aku secara alami akan membela dia. Aku khawatir masalah ini hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Mata Lindung tajam dan dingin ketika dia menatap kedua tua-tua itu. Suaranya yang datar melonjak dengan niat membunuh. Kata-kata Lindung dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu mudah hari ini. Ini membuat ekspresi dari kedua tetua itu berubah. Setelah bertukar pukulan dengan Lindung sebelumnya, mereka sekarang bisa tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Jika mereka secara langsung berbenturan dengan dia, bahkan mereka berdua yang dikombinasikan tidak akan menjadi lawannya. Para tetua dari dewan tetua juga memiliki ekspresi pucat. Jika kedua tetua itu ditangani hari ini, mereka akan kehilangan pendukung terbesar mereka. Hanya memikirkan metode Kintan membuat mereka bergidik, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menggertak istana kegelapan kita? Kedua tetua berteriak. Lindung memandang mereka berdua dengan sikap acuh tak acuh dan berhenti berbicara. Namun awan guntur mulai berkumpul di langit saat energi petir mengamuk dengan cepat diaglomerasi. Kamu, ekspresi buas melintas di mata para tetua setelah melihat bahwa Lindung tidak tergerak. Segera setelah itu, para tetua saling berhadapan sebelum mereka mengertakkan gigi dan berteriak. Baiklah, kamu yang memintanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami berdua tidak memiliki cara untuk berurusan dengan kamu? Petik 2 Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya saat kata-kata mereka memudar. Cahaya berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi manik hitam seukuran kelengkungan. Manik-manik itu ditutupi berbagai prasasti yang rumit. Kejutan melintas di mata lindung ketika dia melihat adegan ini. Dia bisa mendeteksi riak yang sangat tidak biasa dari manik hitam. Manik-manik hitam perlahan-lahan bangkit dari telapak tangannya yang terentang saat kebiadaban di dalam mata kedua tetua menjadi semakin intens. Akhirnya, mereka menggigit ujung lidah mereka. Seteguk darah esensi keluar dan mendarat ke manik hitam. Kami dengan hormat mengundang roh leluhur. Keduanya berteriak serempak. Sinar cahaya hitam meledak dari manik hitam. Cahaya hitam secara bertahap berkumpul bersama dan berubah menjadi sosok cahaya ilusi. Sosok cahaya itu tinggi dan memiliki wajah yang mirip dengan batu giok. Namun, ada sedikit kecerdasan di mata itu. Namun, ini tidak menghentikan fluktuasi menakutkan yang berasal dari dalam tubuhnya. Riak ini adalah sesuatu yang bahkan dua tetua panggung reinkarnasi tidak bisa dibandingkan dengan. Kekuatan dari figur cahaya ini telah mencapai puncak seseorang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi pertama. Ekspresi lindung berubah sedikit suram pada saat ini ketika alarm melintas di matanya. Istana kegelapan ini memang memiliki beberapa teknik tersembunyi. Tidak heran itu mampu melindungi simbol leluhur kegelapan. Semangat leluhur, banyak seruan meletus dari Darkness Square setelah penampilan sosok itu. Sosok cahaya itu secara mengejutkan adalah penguasa istana pertama dari Darkness Palace. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa memanggil roh leluhur? Kedua tetua berjubah hitam berseru saat keheranan memenuhi mata mereka. Bas-bas, di atas altar, Darkness saint di tangan Kintan bergetar hebat saat sosok cahaya muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa Darkness saint tampaknya memiliki hubungan in m dengan sosok cahaya. Tangan kecil Kintan dengan erat meraih Darkness saint saat ekspresi di matanya berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu dan berseru. Ini adalah Roh Sabit Saint kegelapan. Ekspresi kedua tetua berubah setelah mendengar seruan Kintan. Jadi begitu, tidak heran master tidak pernah menyebutkan apapun tentang Roh kegelapan Seinskite. Ternyata seseorang diam-diam mencuri arwah sabit. Betapa berani kamu menyembunyikan Roh suci. Ini adalah dosa besar bagi kegelapan istanaku. Begitu besar sehingga cukup untuk melucuti kalian berdua dari posisi kalian sebagai sesepuh. Wajah cantik Kintan membeku ketika dia dengan dingin berteriak. Keributan muncul di Darkness Square. Banyak eselon atas Darkness Palace mengungkapkan ekspresi terkejut. Roh sabit dari Darkness Saints Kita sebenarnya telah dicuri oleh dua tua-tua. Tidak heran mereka berani dengan percaya diri mengatakan bahwa kegelapan Saints Kita tidak lengkap. Ku huh. Ini bukan tempat di mana kamu bisa mengucapkan omong kosong seperti itu. Kilatan dingin melintas di mata kedua tetua ketika mereka mengirim sebuah pemikiran. Dalam sekejap, sosok cahaya muncul di depan Lindong. Setelah itu, cahaya terang melonjak. Itu disertai oleh kekuatan yang mencengangkan saat menyapu Lindong. Sementara sosok cahaya itu menahan Lindong kembali, dua tua-tua itu menuduh Kintan dengan cara seperti hantu. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk menangkap yang terakhir. Pada saat itu, Lindong harus melanjutkan dengan hati-hati. Ku, kilatan dingin melintas di mata Kintan ketika dia melihat dua tetua menyeruak ke arahnya. Tangan kecilnya menggenggam darkness Saint Skite dengan erat ketika simbol kuno di alisnya semakin jelas. Setelah itu, Sabit diayunkan dengan suara, swash, dan kegelapan tampaknya menelan seluruh tempat untuk sesaat. Dentang. Salah satu tetua tiba dan Yuan Power yang kuat melonjak Riak reinkarnasi terpancar dari telapak tangannya saat berbenturan dengan sabit tajam Percikan terbang dan perasaan terdistorsi muncul di daerah sekitarnya Setelah itu, King Tan dan kakek tua dipaksa selusin langkah mundur Namun, sebelum dia bisa menstabilkan fluktuasi di tubuhnya Sosok lain menembak ke arahnya dan Grand sesepuh lainnya meluncurkan serangan ganasnya Kilatan dingin berkedip di mata kintan ketika dia melihat ini. Saat dia hendak menyerang lagi, sosok putih yang cantik tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah pedang panjang sepertinya bersenandung saat didorong ke depan. Setelah itu, cahaya pedang yang tidak mencolok keluar dan bertabrakan dengan serangan kakek tua itu. Desir, pedang cahaya melesat melewati dan darah berceceran. Kakek itu menjerit kesedihan saat tubuhnya terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Darah menetes dari tangannya. Setelah itu, tatapan marahnya bergeser dan melihat sosok cantik dalam gaun putih berdiri diam-diam di depan kintan. Darah menetes dari pedang panjang tiga kaki di tangannya. Orang yang telah menyerang secara alami adalah Ling Kingzu, yang telah menyembunyikan dirinya di samping. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan banyak pasangan mata yang terkejut melihat ke atas ketakjuban naik di mata mereka ketika mereka melihat sosok cantik berbaju putih. Pada saat ini, semua ahli dari Darkness Judgment Hall akhirnya pulih. Mereka buru-buru berkerumun di sekitar Kingtan untuk melindunginya. Kingtan juga terkejut ketika dia melihat Ling Qingzu yang muncul di sampingnya. Sikap yang terakhir dan garis besar yang indah di bawah kerudungnya menyebabkan dia sedikit terpana. Selanjutnya, dia melirik Lindung di langit. Mulut kecilnya cemberut sedikit ketika dia menatap Ling Qingzu lagi bertanya, siapa kamu? Ling Qingzu juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menjawab, aku dikenal sebagai Ling Qingzu. Qingtan menatapnya dan bergumam, bisakah kamu menjadi kakak Lindong? Meskipun dia tidak menyelesaikan kata katanya, Ling Qingzu secara alami mengerti apa yang dia coba tanyakan. Terlepas dari karakternya yang menyendiri. Wajahnya tanpa sadar memerah sedikit saat ini. Setelah itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Beberapa keraguan tetap ada di wajah Kintan Namun, dia tidak mendesak masalah ini. Yang dia lakukan hanyalah menatap langit dengan cara yang agak khawatir di mana fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar. Kekuatan roh leluhur sangat menakutkan hingga ekstrim. Dia tidak tahu apakah lindung bisa mengatasinya. Bang! Riak energi yang mencengangkan menyapu langit. Lindong mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi gelap ketika dia melirik pemandangan di bawah. Kedua kojer setua ini benar-benar tidak tahu malu, memikirkan bahwa mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Kintan. Wajah kedua sesepuh itu berkedut di bawah tatapan Lindong, namun mereka sedikit terhibur setelah melihat arwah Sabit. Roh Sabit ini bisa dianggap sebagai penjaga istana kegelapan. Selama hal ini ada di tangan mereka, kemungkinan Lindung tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Lindung tampaknya memahami pikiran mereka dan kilatan dingin melintas di mata hitam pekatnya. Kilatan cahaya hitam keluar dengan lambaian lengan bajunya dan berubah menjadi sosok pedang hitam yang berdiri berjaga di samping Kingtan dan Ling Lingkingzu. Dengan perlindungan dari Sky Devouring course kedua coers tua ini tidak akan berani meluncurkan serangan menyelinap lainnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa benda ini dapat melindungimu? Lindung perlahan mengangkat matanya, menatap arwah sabit di depannya dan tersenyum dingin. Tepat ketika dia akan beraksi, suara yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan dia sedikit terpana. <yukil> Hehe, karena kita berdua adalah roh objek ilahi, serahkan yang kecil ini padaku. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1236. Modus operandus, kamu, setelah mendengar kata-kata Yan, Lindong langsung melongo sebelum diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Sejak bangun, lelaki ini selalu bersembunyi di dalam tubuhnya. Selain itu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran langsung, ia jarang menjadi sukarelawan. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Lindong menghadapi situasi seperti ini. Bisakah kamu mengatasinya? Dengan kecurigaan di dalam hatinya, Lindong bertanya, roh sabit di hadapan mereka sangat kuat dan sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karena itu, bahkan Lindong akan merasa sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun yang telah pulih secara signifikan sejak kebangkitannya, penampilannya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Tes Aku adalah bos dari objek-objek ilahi dan aku berada di peringkat kedua dalam daftar peringkat objek dewa kuno. Oke. Okay. Selama zaman kuno, pada kondisi puncak aku, bahkan lawan yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan menimbulkan ancaman bagi aku. Jawab Yan sambil tertawa. Diam-diam Lindung tersenyum. Sehubungan dengan ini, dia tidak pernah meragukan Yan. Menilai dari fakta bahwa ia telah menekan banyak Raja mo selama perang dunia kuno yang besar. Jelas bahwa objek ilahi kelas super yang diciptakan oleh leluhur simbol ini memiliki kecakapan tempur yang sangat menakjubkan. Namun demikian, ia juga mengalami kerusakan hebat saat itu dan belum pulih sejak saat itu. Selama perang dunia besar kuno itu, kegelapan Sains kita menderita pukulan terberat. Saat itu. Darkness Master memegangnya ketika dia berselisih dengan Kaisar Imo Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang menyedihkan dan roh sabit dari kegelapan sein Sabit juga dibunuh oleh Kaisar Imo Sejak saat itu, Darkness Saint kita tidak pernah sekuat sebelumnya. Yan perlahan berkata, mendengar itu, murid lindung membeku sedikit. The Darkness Master benar-benar menakutkan. Dia benar-benar berani berselisih dengan Kaisar Imo ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa menilai dari penampilannya yang manis dan lembut. Sampai sekarang, Rosabit saat ini seharusnya sudah dipalsukan setelah pemilik kedua simbol keleluasaan kegelapan mengorbankan tubuhnya. Namun demikian, mengingat kekuatannya, jelas bahwa dia tidak cukup kuat untuk menciptakan kembali Rosabit. Karena itu, aku percaya bahwa ini hanya karena ada sisa jejak Rosabit asli di dalam ski kegelapan. Oleh karena itu, dia bergabung dengan mereka dan memperbaikinya, sebelum dia akhirnya dapat menciptakan roh sabit baru. yang jelas sangat berpengetahuan tentang situasi ini, karena ia mampu menguraikan kebenaran dengan satu pandangan sekilas. Namun demikian, roh sabit yang kita lihat sekarang tidak memiliki banyak kecerdasan. Jelas, masih dalam masa pertumbuhan, karena itu, sangat mudah bagi aku untuk menghadapinya. Kata Yan sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, Lindong menganggukkan kepalanya sedikit sebelum berkata, Karena memang begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Berdiri di langit, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan, wajah kedua tetua di bawah berfluktuasi ketika mereka menatap Sky Devouring Course yang berdiri di depan Kintan. Itu karena mereka dapat merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang memancar dari tubuhnya. Dari mana tepatnya bocah itu berasal, tidak hanya dia sangat kuat, dia juga memiliki boneka yang tangguh. Kedua tetua itu saling menatap satu sama lain, sebelum mereka berdua melihat ketidaknyamanan yang ada di mata masing-masing. Sepertinya tidak ada cara mereka akan menyelesaikan masalah hari ini dengan begitu mudah. Kami hanya bisa berharap bahwa Rosabit cukup kuat untuk menghadapi lindung itu. Mereka berdua mendesah pelan di hati mereka. Setelah itu, mereka mengangkat kepala sebelum murid-murid mereka tiba-tiba membeku ketika mereka berseru. Itu, di tempat yang mereka lihat, cahaya putih samar tiba-tiba meletus dari tubuh Lindong. Setelah itu, cahaya putih mengembun dan berubah menjadi sosok yang bersinar. Sosok itu memiliki kemiripan dengan Roh Sabit. Namun, ketika mereka menyadari bahwa tidak seperti Skite Spirit, tidak ada riak menakutkan yang memancar dari tubuh yang terakhir. Mereka mulai merasa sedikit nyaman. Hef, apakah anak nakal itu berencana untuk mengandalkan itu untuk menghadapi roh sabit? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kedua pria itu mendengus dingin, sementara kilatan menghina melintas di mata mereka. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di Darkness Square telah melakukan hal yang sama pada dua sosok yang bersinar di langit. Sementara itu, siapapun bisa tahu bahwa roh sabit sudah menjadi kartu truf terakhir dari kedua tetua. Karena itu, jika langkah ini gagal, para tetua yang menentang kintan semua akan mengalami kesulitan. Yan muncul dengan cepat, menatap seorang skite spirit yang tampak kosong. Dia menggelengkan kepalanya sebelum dia menghela nafas dan berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Meskipun demikian. Ini masih lebih baik daripada menghilang ke udara. Dengan waktu yang cukup, kamu seharusnya dapat membuat pemulihan total. Petik 2. Ketika mata skite spirit yang kosong memandangian, beberapa fluktuasi mulai bergejolak di dalam matanya yang tanpa emosi. Ada yang salah. Setelah melihat ini, wajah kedua tua-tua itu berubah ketika mereka dengan tergesa-gesa mengubah segel tangan mereka dan mencoba untuk mengendalikan Rosabid. Ros Kita of the Darkness Saints Kita bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Yang mencibir ketika dia menatap mereka berdua dengan pandangan mengejek. Detik berikutnya, dia menggunakan jarinya untuk mengetuk ruang kosong. Sebelum sinar putih hangat melesat maju dan terbang tepat ke tengah dahi Rose Kum, setelah sinar cahaya putih hangat itu masuk, tubuh Rose tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, cahaya putih terus-menerus keluar dari tubuhnya. Saat cahaya putih mengalir, simbol hitam mulai muncul di dada roh sabit. Di bawah iluminasi cahaya putih yang hangat, garis-garis hitam bercahaya menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Segera, wajah kedua tetua menjadi berkerut keras. Itu karena simbol hitam adalah kutukan yang mereka gunakan untuk mengendalikan roh sabit. Namun, itu sebenarnya dikeluarkan dari tubuh roh sabit tepat di depan mata mereka. Sialan! Wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka dengan cepat mencoba mengaktifkan kutukan. Namun, segera setelah itu, suara retak samar muncul sebelum simbol hitam menghilang satu demi satu. Selain itu, begitu lambang-lambang itu menghilang, mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas roh sabit. Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka langsung berubah pucat saat mereka menatap bingung pada Yan. Lagi pula. Mereka tidak pernah berharap bahwa yang terakhir benar-benar dapat menghilangkan kutukan mereka dengan mudah. Selain itu, ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tingkat puncak yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi tidak dapat melakukannya. Yan mengganti segel tangannya sebelum segel yang bercahaya turun ke tubuh Skite Spirit. Detik berikutnya, cahaya terang dan gemerlap meletus dari tubuhnya, sebelum cahaya mulai mengembun. Akhirnya, Ketika sedang ditatap oleh banyak orang, itu sekali lagi berubah menjadi mutiara hitam. Yan membuka telapak tangannya sebelum mutiara hitam itu masuk. Lalu, dia melemparkannya ke arah Lindung dan berkata, tempatkan Roh Sabit kembali ke skitesein kegelapan. Hanya dengan melakukan itu, barulah ia bisa pulih secara bertahap. Petik 2, Lindong menangkap mutiara hitam itu. Sementara itu, ada sedikit kejutan di matanya. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa kutukan pada Rosabit akan dihilangkan dengan mudah oleh Yan. Tidak ada yang aneh tentang ini. Di antara objek ilahi utama yang dibuat secara pribadi oleh pemilik aku, aku adalah objek peringkat teratas. Karena itu, wajar saja kalau aku punya sarana untuk menekan mereka, kata Yan sambil tersenyum. Meskipun dia hampir tidak menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan di masa lalu, terlepas dari itu, dia adalah item legendaris yang berada di peringkat kedua pada tingkatan objek Ilahi kuno. Karena itu, seseorang harus bodoh jika berani meremehkannya. Dengan senyum tipis, Lin Dong mengangguk. Segera, dia menjentikkan jarinya sebelum mutiara hitam itu melesat ke arah Kintan. Tangkap saja. Ketika Kintan melihat ini, cahaya hitam segera meletus dari Darkness Saint Skite di tangannya. Setelah cahaya itu menyapu mereka menyerap mutiara hitam dan membawanya ke tubuh sabit. Detik berikutnya, darkness Saints kita mulai bersenandung dan berguncang, sebelum fluktuasi mengerikan meletus dari dalamnya. Kemudian, tubuh awalnya yang besar tumbuh setingkat. Saat dipegang oleh kintan yang mungil, pemandangan ini tampak indah dengan cara yang aneh. Terletak di alun-alun, para tetua dari Dewan Tetua menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Secara khusus, Tubuh sesepuh pertama mulai bergetar tak terkendali. Sebelum dia terhuyung dan tersandung ketika dia mengambil dua langkah mundur. Saat ini, keributan meletus di alun-alun. Terlebih lagi, semua orang jelas tahu adegan apa yang tersirat di hadapan mereka. Upaya Dewan Tetua untuk memaksa King Tan mundur sudah gagal total. Di atas altar, King Tan mengencangkan cengkeramannya di atas darkness Saintskite. Namun... Wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia dengan lembut mengayunkan sabitnya sebelum sinar hitam cemerlang keluar, menyebabkan tablet Ancestral yang mengambang di langit perlahan menghilang. Saat perlahan-lahan menghilang, efek penindasan pada simbol Ancestral dalam tubuhnya mulai menghilang. Sekali lagi, seluruh tempat perlahan menjadi gelap. Dua tetua, apakah kamu tahu kejahatan yang telah kamu berdua lakukan dengan menyembunyikan roh sabit? Ketika mereka mendengar suara dingin kintan, tubuh kedua tetua bergetar. Saat mereka hendak berbicara, mereka melihat lindung perlahan turun dari langit. Setelah itu, boneka mengerikan yang memegang pisau hitam panjang melayang di atas. Sementara itu, ada cahaya yang mengerikan, yang menyebabkan hati mereka bergetar, berkilauan di bilah hitamnya. Niat membunuh padat menyebar dari dalam tubuh lindung, jelas. Jika kedua tetua itu membuat langkah sekecil apapun, serangan-serangan kilat akan segera turun ke atas mereka. Ekspresi kedua tetua agung berubah secara drastis ketika aroma kematian yang kaya memancar ke dalam hati mereka. Akhirnya, bayangan ketakutan melintas di mata mereka. Setelah berjuang sejenak, mereka gemetaran ketika berbicara. Kami dua orang tua memang dibutakan oleh keserakahan hari ini. Mohon ampun, Tuan Istana. Petik 2, Celepuk, setelah mereka berdua berbicara, banyak tetua dalam dewan tetua segera berlutut sebelum mereka berteriak. Tuan Istana, kami dipaksa oleh tetua pertama. Mohon ampun, Tuan Istana. Petik dua. setelah mendengar itu, wajah tetua pertama langsung berubah pucat sementara tubuhnya mulai bergetar terus-menerus karena ketakutan dan ketakutan. Situasi di dalam alun-alun telah berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewan Tetua yang sombong dan kuat akan runtuh begitu cepat? Para pemimpin berbagai faksi di wilayah Suan Utara menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat sosok yang menyenangkan di atas altar, mata mereka semua penuh dengan rasa hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, dia jelas adalah penguasa sejati istana Darkness Palace. Tuan Istana, ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Jika kamu menghukum mereka semua, aku khawatir itu akan merugikan istana kegelapan kita. Setelah melihat adegan ini, dua tetua berjubah hitam berbicara dengan lembut. Kedua tua-tua itu jelas tahu betapa pentingnya mereka bagi Darkness Palace. Itu juga sebabnya mereka memilih untuk menyerah begitu cepat. Hing mengangguk sedikit. Segera, dia melambaikan tangan kecilnya sebelum puluhan jimat bercahaya hitam muncul dalam sekejap. Akhirnya, mereka terbang melintasi langit sebelum mereka muncul di depan dua tua-tua dan juga banyak tua-tua. Sementara itu, ada cahaya hitam pekat berkilauan di permukaan jimat-jimat itu. Tetua, upaya kamu untuk memaksa aku mundur adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Namun, karena kalian semua telah membuat kontribusi ke Darkness Palace aku, aku akan mengampuni hukuman mati kamu. Namun, meskipun kamu semua dibebaskan dari kematian, kamu semua tidak dapat melarikan diri dari hukuman kamu. Ini adalah Darkness Saint Talisman dari Darkness Palace kami. Jika kamu semua ingin mempertahankan hidup kamu, kamu akan menelannya. Suara dingin Kintan bergema di seluruh lapangan ketika mereka mendengar kata-katanya. Ekspresi para tetua berubah secara drastis. Setelah semua, mereka semua tahu tentang jimat kegelapan Sein, setelah mereka memakannya, hidup mereka akan sepenuhnya di bawah kendali kintan. Selain itu, segala upaya melawan akan segera mengakibatkan kematian mereka. Selama kalian semua setia dan setia padaku di masa depan, aku secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadap kalian. Dengan demikian, Jimat kegelapan akan dianggap tidak berguna. Lagi pula, aku tidak ingin melemahkan istanaku atas kemauanku sendiri. Menyapu pandangannya ke para tetua yang ragu-ragu itu, Kingtan bertanya dengan nada acuh tak acuh, "Ada apa? Dari kelihatannya, sepertinya kalian yang lebih tua masih mencoba memberontak." Petik 2. "Kami tidak berani." Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua itu akhirnya mengepalkan giginya dengan kejam. Sebelum mereka menelan darkness Saint talisman di tenggorokan mereka, bagaimanapun, mereka ingin hidup lebih jauh. Apa yang dikatakan Kingtan tidak salah. Mereka adalah elit istana dan selama mereka tidak merencanakan melawannya di masa depan, Kingtan tidak akan membahayakan mereka. Dalam hal itu, menelan jimat bahkan bisa berfungsi sebagai jaminan bahwa Kingtan tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka di masa depan ketika kedua tetua melihat adegan ini, mereka menghela napas dalam-dalam sebelum mereka menelan jimat kegelapan sein ke dalam tubuh mereka. ketika kintan melihat adegan ini, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lembut. akhirnya, dia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah satu-satunya tetua pertama yang tidak diberi darkness sein talisman. kemudian, suara dinginnya terdengar. adapun pelaku, dia harus mati. tetua. Tangkap pria itu. Petik 2. Kamu. Wajah sesepuh pertama berubah secara instan. Dia baru saja akan mengaum dengan marah ketika dia melihat tatapan jahat dari banyak tetua di sekitarnya. Bahkan sebelum dia bisa melawan, mereka sudah bergerak. Yuan power tanpa batas menyapu ke depan, menekannya sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kirim dia ke aula pengadilan kegelapan dan berurusan dengannya menggunakan aturan kita. King Tan meraung. Setelah kalimat ini terdengar, nuansa keputusasaan langsung menyembur ke mata sesepuh pertama. Sementara itu, tubuh beberapa sesepuh berubah kaku. Setelah memasuki darkness judgment hall, bahkan kematian dianggap sebagai sebuah kemewahan. Pada saat ini, mereka mulai merayakan kenyataan bahwa mereka telah merespons dengan cepat sebelumnya. Di Alun-Alun. Keterkejutan memenuhi hati berbagai pemimpin saat mereka menyaksikan adegan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan modus operandus dari penguasa istana yang baru. Dalam beberapa langkah, dia tidak hanya mempertahankan kekuatan istana kegelapannya, tetapi dia bahkan mengambil kendali penuh darinya. Selain itu, Langkah terakhirnya sangat kejam karena dia ingin mengintimidasi para tetua itu dan memaksa mereka untuk bersyukur bahwa mereka dapat hidup. Dengan demikian, sepertinya tidak ada yang berani melakukan pelanggaran yang sama lagi. Metodenya benar-benar hebat, berdiri di langit, lindung tetap tenang, dan tenang saat dia menatap bagaimana Kintan membersihkan kekacauan. Namun demikian, tidak sedikit pun kegembiraan hadir di matanya, sebagai gantinya. Tanpa emosi di wajahnya, dia menyimpan Devouring course sebelum dia turun di atas altar. King Tan melihat bahwa Lindung datang dengan wajah tanpa emosi. Karena dia tahu temperamen Lindung sampai ke inti, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan mantan. Dengan lembut melambaikan tangan kecilnya, dia memecat para ahli dari Dark Judgment Hall. Hanya menyisakan dua tetua berjubah hitam yang kepalanya dengan lembut diturunkan. Setelah semua orang pergi, dia menundukkan kepalanya sedikit sebelum dia berjalan menuju Lindong. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menariknya. Namun, meskipun begitu, mantan hanya melotot padanya sebelum memberikan dengusan dingin. Benar-benar langkah yang baik. Dari mana kamu mempelajarinya? Petik dua. Dia cukup marah atas ini. Meskipun dia tahu bahwa Kintan harus menggunakan metode seperti itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa istana dari Darkness Palace. Dari sudut pandang kakak laki-laki, dia tidak suka melihat adik perempuannya yang manis, naif dan imut menarik keluar dari menakutkan seperti itu, skema. Itu karena kadang-kadang, ketika orang melakukan skema seperti itu, itu setara dengan merusak tubuh mereka sendiri. Mencibirkan mulut kecilnya. Kintan memeluk Lindong, sebelum dia mengeringkan wajah kecilnya ke dadanya. Kemudian, bahunya yang kecil dan lemah mulai bergetar dengan lembut. Sebelum gumaman yang dipenuhi dengan keluhan terdengar, aku juga tidak suka memakai topeng ini. Namun, kamu tidak ada dan tidak ada yang merawat aku. Selain itu, selama aku bisa membalas dendam kepada kamu, aku tidak peduli bahkan jika aku menjadi seseorang yang tidak kamu sukai. Petik dua. Pada saat ini, tubuh Lindong mulai bergetar dengan lembut. Segera, dia berbalik untuk melihat gadis kecil itu dalam pelukannya, sebelum dia menghela nafas panjang. Gadis ini benar-benar memahami tumit akilisnya. Setelah satu kalimat itu, bagaimana mungkin dia menyalahkannya? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.